Apakah harga emas akan terus melanjutkan pergerakan sebelumnya? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi rebound bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang tertahan di area resistan. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1781,92 sampai 1777,36 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.32076 sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1777.36 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.31696 sekian analisa forex untuk tanggal 13 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212